Doa Katolik mohon keutuhan rumah tangga dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Yesus yang baik, berkatmu saya bertemu dengan suami yang penuh tanggung jawab dan mencintai saya. Berkatmu kami pun menjalani kehidupan rumah tangga yang bahagia. Dan selalu dipenuhi dengan sukacita Terima kasih karena engkau telah mempertemukan saya Dengan laki-laki yang begitu hebat Terima kasih karena telah menjadikannya jodoh saya Begitu banyak ucapan syukur yang ingin saya sampaikan Atas apa yang saya miliki ini ya Tuhan Tuhan, di malam yang hangat ini saya hendak memohon kepadamu, jadikanlah keluarga kami sebagai keluarga yang bahagia, dapat membantu orang lain, memberi semangat, dan menjadi contoh untuk keluarga lainnya. Serta utuhkanlah rumah tangga kami, hingga ajal menjemput. Doa ini kami panjatkan melalui perantaraan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami.